semuanya kembali lagi di channel youtube jadi hari ini aku mau sharing menghasilkan uang online juga cara menghasilkan uh, cuan sampingan jadi aku bakalan share gimana caranya jualan di shopee tanpa stok barang dan gak bakalan rugi sama sekali nah buat temen-temen nih yang pengen tau dan buat teman-teman yang lagi cari penghasilan, bisa simak video berikut ini: pertama, masuk dulu ke Shopee. Jadi, fungsinya e, berjualan di Shopee nih, maksudnya itu adalah kalian bisa jualan tanpa stok barang, tanpa modal, dan tanpa ribet gitu loh, jadi fungsinya kalian itu cuma nge-share-nge-share -nge produk orang lain doang gitu, tapi nanti yang mengatur harga itu bisa dari kalian dan kalian juga bisa ngatur keuntungan yang pengen kalian ambil gitu, nah caranya seperti apa, jadi caranya itu kalian bisa menggunakan sistem dropship dari Shopee barang dari Shopee, kemudian yang packing barang juga dari uh, toko yang punya Uh, yang punya toko di Shopee gitu loh. Nah buat teman-teman uh, kalian bisa pilih produk apapun yang pengen kalian jual gitu loh. Dan pastinya kalian harus pilih produk yang good gitu loh, yang bagus kemudian. Yang memang orang tuh tertarik dengan produk-produk yang bakalan kalian jual. Dan untuk teman-teman yang belum tahu, mungkin kalian bingung ya caranya seperti apa. Nanti aku bakalan kasih tutorialnya. Tapi menurut aku ini tuh cara jualan efektif banget buat teman-teman yang gak punya modal. Tapi kalian cuman scroll-scroll HP doang gitu loh. Jadi lumayan banget daripada scroll-scroll tapi gak dapat penghasilan. Kalian bisa banget jualan online tanpa modal dan tanpa stok barang. Jadi kalian gak bakalan rugi sama sekali. Nah, caranya seperti apa? Pertama, kalian pilih dulu produk apa yang bakalan kalian jual. Misal, kalian uh, klik di tombol search ini. Misal, mau peralatan rumah tangga, atau misalkan mau fashion, atau misalkan mau uh, peralatan anak. Baju anak dan lain-lain itu lengkap banget. Kenapa aku ngerekomendasiin tokonya itu Shopee? Karena menurut aku, aplikasi Shopee itu udah banyak banget orang pakai dan memang kualitas produknya juga oke-oke banget. Dan cara ngedropshipnya juga nggak ribet. Di sana pun banyak pocer-pocer yang bisa kalian manfaatin untuk keuntungan kalian sendiri, gitu ya. Jadi, maksudnya itu kalau misalkan kalian kirim barang ke customer, kalian bisa pakai potongan pocer-pocer atau potongan gratis ongkir. Ya, jadi kalian juga bisa nambahin keuntungan dari pocher tersebut dan dari gratis ongkirnya gitu. Dan kebetulan aku juga sering banget nge-dropship di Shopee karena selain harganya murah barangnya juga oke. Okay. Banyak banget keuntungan-keuntungan yang bisa kalian ambil dari sini. Selain itu juga produknya tuh bagus-bagus dan untuk foto kemudian review produk itu kalian bisa lihat langsung di sini. Oke, okay, contohnya misalkan kalian mau jualan tas ya tas wanita nah untuk tas wanita kalian harus cari produk yang penilaiannya bagus karena kan namanya juga mau dijual ya Walaupun kalian eh, Apa maksudnya Kalian kan mau jualan ke orang Itu pastiin harganya oke okay di kantong Maksudnya tuh ramah di kantong Biasanya orang kan suka banget dengan harga-harga yang murah gitu loh Apalagi kualitasnya bagus gitu ya kan Nah ini aku bakalan kasih contoh Misal kalian mau jualan tas Harganya itu cuma 33900 Terus kalian bisa lihat nih Penilaiannya udah 4,8 Berarti udah bagus ya Minimal 4,7 Tapi kalau misalkan penilaiannya di bawah 4,7 kalian mendingan jangan jual deh karena pastinya produk itu jelek atau pas kurang mendukung lah ya untuk kita jual gitu terus di sini juga tokonya ini uh, dari tasik Malaya, amel back home dan sudah terjual sekitar sepuluh ribu untuk review kalian bisa lihat-lihat di sini misal ada orang yang pengen Uh, lihat dong real featurenya Ada nggak gitu, kalian bisa ambil dari Review-review orang di sini gitu Dan aku mau infoin juga Usahain kalau misalnya kalian mau ngambil barang Tokonya udah star seller Cuman kebetulan ini yang ambil dari home Belum star seller, tapi nggak masalah Karena penilaiannya udah banyak banget Udah sekitar 10 ribu. berarti kan Dikatakan produk ini tuh udah Terjual sangat banyak dan Penilaiannya juga bagus, berarti udah Oke okay, gitu, nah kemudian Step selanjutnya, kalian bisa download download gambarnya simpan ke handphone kalian bisa download e, beberapa gambar ya dan kemudian kalian nanti kalau misalkan sudah udah ambil gambar udah tahu produk apa yang bakalan kalian jual kalian tinggal tentuin target yang bakalan kalian Uh, ambil tuh di mana, misal di WhatsApp. Target targetnya, misalkan banyak nih, teman-teman yang suka beli via WhatsApp gitu, atau misalkan di Facebook, atau misalkan di Instagram, itu gak masalah. Contoh, misalkan di WhatsApp, di WhatsApp kalian cuma tinggal posting-posting doang, misal masuk ke beranda, kemudian masukin fotonya, tas murah, harga cuman, nah untuk harga kalian bisa up sendiri, misal harga di sini itu 33.900 dan menurut aku, kalian jangan up harga terlalu tinggi, misal kalian jadi 45 ya jadi lima ribu cuman 45 ribu nah Nah misal targetnya misalkan kalian di whatsapp Kalian harus konsisten untuk promosiin produk-produk yang bakalan kalian jual Itu di whatsapp tiap hari Atau misalnya di facebook juga kalian harus sharenya tiap hari Karena kenapa? Karena orang tuh bakalan tahu bahwa kalian itu menjual barang Orang tuh bakalan tahu kalau misalkan kalian itu adalah orang yang berdagang gitu loh Seperti itu ya Jadi tips dan triknya kalian harus memperkenalkan dulu produk yang kalian jual memperkenalkan dulu bahwa kalian itu penjual itu untuk pemula ya seperti itu dan targetnya bisa banyak banget kalau misalkan kalian punya sosial media Facebook atau Instagram atau WhatsApp berarti kalian bisa promosiin produk di tiga sosial media tersebut tapi kalau misalkan kalian mau promosi indoor to door Atau misalkan mau e, langsung chat personal Ke orang-orang Itu juga gak masalah Yang penting e, produk kalian bisa terjual dan bisa keluar gitu Dan aku bakalan kasih tahu Cara untuk nge seperti apa Misal barang ini ada yang beli Kalian bisa masukin dulu ke keranjang Nah warnanya apa Misalnya black kalian bisa masukin keranjang Untuk warna black Kalau misalkan mocha kalian bisa pilih Masuk ke keranjang, kemudian checklist. Nah, di sini ada keterangan, keterangan itu gratis ongkir sampai dengan 15 ribu, dengan minimal belanja Rp30.000. Selain itu di sini juga ada voucher voucher nih, cuman ada minimal belanjanya. Terus, udah ya, ongkir juga berarti kan kemungkinan gratis karena harganya Rp33.000. Nah, di sini ada minimal belanja Rp30.000, itu kalian gratis ongkir. Kemudian check out oke okay, nah misal kalian kirimnya mau kemana sih e, mau kirimnya ke area Jakarta nih misal kayak gini ke sini udah kemudian ini juga udah pilih metode pembayaran misal metode pembayarannya itu kan mau transfer bank ya karena kebetulan saldo swap pay -pay aku nggak ada jadi kita pilih transfer bank Karena untuk metode transfer bank itu nggak bisa gratis ongkir Kalian berarti nggak dapat gratis ongkir Tapi kalau pembayaran Shopee Pay itu kalian bisa gratis ongkir Dan ongkirnya itu bisa kalian jadiin keuntungan gitu Jadi maksudnya itu ketika kalian uh, jual barang ke customer Itu kan pasti dia Uh, bayar dengan ongkir dong, karena di sini ada voucher gratis ongkir yang tadi. Yang pembayarannya ShopeePay, maksudnya ShopeePay itu kalian harus isi saldo dulu ke ShopeePay ya, karena aku ShopeePay-nya lagi kosong, jadi aku kasih tutorialnya yang tanpa pembayaran ShopeePay. Aku uh, pembayarannya itu dengan transfer, nah kemudian. Di sini yang paling penting sih ya. Di sini ada kolom kirim sebagai dropshipper. Ini harus kalian aktifkan banget. Karena ini yang paling penting poin utamanya itu kalian kirim sebagai dropshipper. Karena ketika barang nyampe di customer itu nama yang muncul adalah nama kalian dan nomor kalian atau toko kalian. Nah setelah itu buat pesanan. Nah nanti bakalan muncul ini untuk kode pembayaran ya Nah setelah itu baik aja Nah jadi kurang lebih seperti itu tutorialnya ya teman-teman Jadi buat teman-teman yang nge Jadi buat teman-teman yang Jangan lupa aktifin kolom dropshipnya Karena kan yang kirim barang itu adalah toko kalian Ceritanya sih seperti itu Nah gampang banget kan untuk mempromosikan produk Jadi itu se zaman sekarang kalian mau jualan online Itu nggak usah pusing nggak punya modal Karena kalian bisa ngambil barang dari sini Dan modalnya kan dari customer kalian yang udah bayar gitu loh Jadi kalian memang nggak usah ngeluarin modal spesial pun Yang penting kalian tahu aja teknik-tekniknya Kemudian cara-caranya, cara-cari barang seperti apa Dan lain-lain Oke teman-teman, itu dia video yang aku share. Semoga video yang aku infoin, video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel Youtube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.